ini ini tuh. mas eh. Tuh. Ya, ya, ya. tuh. Karena Ah. ih? Ah. Ah. Ah. Kesenangan kan. Ah. Ya jadi ini oke dia mah sama aja. Ah. aja gini-gini ah tangan ini? iya tangan ini guys ya ini terus pakai tenaga lah oh pakai tenaga nah ini pas buku lepas karena oh. lagi latihan gini? sama ini oh ini. Sakit. Yang... nah nah gitu pakai tenaga itu hahaha oh. <laughs> orang udah sakit sudah pakai tenaga katanya kan yang membelasang oke okay. Nah, lu lukin Sedus Makanya kiri, tenaganya kan Oh gitu Nah, kalau kalian terasa seduk terasa Kenapa yang Iya, iya, Iya Kenapa? sampai keringetan ke pantat-pantat guys ah, belum ini Oh iya, enak. ya enak-enak ya enak ini ya kan? terus kalau itu terakhir ini nah ulangi dari dari yang kanan tadi yang satu yang nomor lima ulangi itu nomor lima nomor lima tadi eh kanan langsung terus gitu, Nah, ah kita gitu aja ah oh. Tapi, oh, ya, kalau kita lihat, kita lihat, kita lihat, kita ampun. kita <laughs> ampun. Oh, ternyata, lihat, ternyata guys. Ya, kita kan? please like and subscribe to support warner Grafika. ya, teman-teman malam ini eh, uh, bang WG menguak misteri <laughs> menguak misteri pula <laughs> <laughs> menguak misteri. <laughs> <laughs> misteri pencaksilat cimande ya menguak misteri pencaksilat cimande apa kan dari kolot oh menguat uh, pencaksilat Cimande tari kolot ya bukan tari kolor bukan tari kolor ya tari kolot bersama Kang Majen ya Kang Majen Kang Majen ini sudah sudah banyak melatih juara juara ya temen-temen ya hmm, hmm, pokoknya juara neon juara juara naon lah pokoknya ya oke okay. Jangan lupa teman-teman ikutin terus like, subscribe, comment, and share. Nah, mulai. Belajar, <tuk> <tuk> hmm. mulai nah, kan? Cuma Enggak terlalu lama, terlalu lama, masih lagi latihan. Oke. kalau Cimanda itu enggak Nanti buka ya. Oh, buka. debu Nah, nangsi, karena kulit akan doang hmm. eh, eh, eh. Eh? Hmm. bisa hmm. masuk berapa? Ini sudah aja oh, gitu. wow. wow. Ini namanya nah, nah, <laughs> <laughs> <tuk> Oke. Okay. Yang kiri yang pertama. Nah, kanan. lagi kanan Hmm. Ya yeah, yeah. yeah. oh. <laughs> Aduh, kena Oke. Okay. Ah, kayak gimana? Nangis? Ya, kayak tadi kalau Gitu ya? Eh, gimana? Ah, saya kanan ini Oh gitu. ini. Iya, mas saya Oh begini, bukan? mana Oh begini, ya. nah, oke okay, okay. Masuk dari bawah, dari bawah itu. ini Mangkis Oh, ya ya oke oke. Gitu, begini. Ah oke. Oh ya ya. Oh, kalau okay. ini iya, belum lancar kalau gini malu-maluin ya nggak apa-apa. Nggak apa apa. Ini kan dari awal ya guys ya nah, terus. Terus, oh. ya kan. Eh, gini, ya terus kayak itu itu yang ada itu loh ya gini oke okay. <tuk> mm. eh gini oh ya yeah. oh, yeah. oh, yeah. oh, yeah. Saat? Oh. Saat? Saat. oh Ini harus di sini ya, kan? Siapa? Oh. ya. Iya. Oh, Oke, okay. sat. eh gini. Nah, <laughs> Oke, okay. Oke. ini. Set. udah udah ngatok duluan mulai enak deh. kalau pas ini mana ini? Nah, itu lah. ini nih. Betulan. So, kalau gimana nih? Hah? pakai ini masuk. Heeh. Sampai pakai ini masuk. Oh, gitu. Ya ya ya ya ya. Satu lagi aja entar balik lagi Oke. Okay. Ini tadi kan dari dari luar, mm -mm. sekarang dari dalam. Mm. Oh. Yeah. Nah. nah, aduh teman-teman, itulah tadi bersama. Kang Majen ya Tadi tari, tari kolot eh Ulat. Ulasan pelenturan Ulasan pelenturan silat Simande Tari kolot Kang Majen pelatihnya teman-teman Di Cepupang Provinsi Kepri Ini pencak silat Banten Seperti yang Teman-teman lihat tadi Luas lentur Namun Bertenaga dan mematikan ini lagi latih, lagi latih Ya teman-teman, uh, ikutin terus gimana? episode selanjutnya, teman-teman. Uh, hari ini saya KO dulu, nyerah. Ini tuh udah, udah bertelur tangan, bengkak-bengkak. Uh, ya teman Jalan, jalan. Ya, teman-teman ya. Ini lagi. Iya. Di ya? Padahal enggak dilawan ini sama Kang Majen nih, ya teman-teman. Bisa jalan -teman. itu, bisa. Udah kelihatan ya. Mana orang? Oke, teman-teman, sekian dulu sampai ketemu kembali jangan lupa like subscribe comment and share jika teman teman suka dan jika tidak suka belum belakang, tidak apa apa di dislike ya Oi. Moncol. oh <laughs> piala hitam piala lidya warahmatullah wabarakatuh sampai ketemu kembali sholat banget, pagi nolat